Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boy Iswar. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan suatu sejarah yang menurut saya sangat menarik. Apa itu namanya? Yaitu peperangan Trafalgar. Seperti yang telah kita ketahui, Napoleon Bonaparte lahir di Prancis, yang awalnya dari zero. Hero Karena kemampuan berperang dia Yang sangat hebat Napoleon lahir pada tanggal 15 Agustus 1769 Karena Kehebatan dalam peperangan Dan taktik yang ia miliki Dia berhasil Menjadi seseorang yang Paling berpengaruh Karena dia Sangat sekali menang gitu loh Sangat sekali menang Kenapa sangat sekali menang? Dia itu kalau memimpin perang, menang terus, menang terus, menang terus. Sana menang, sini menang, sana menang, sampai-sampai semua Eropa itu benar-benar uh, gitu loh. Apaan ini? Kita tidak bisa biarkan gitu loh, karena keegoan yang sangat besar yang dimiliki Nelson. Dia bercoba main-main sama Inggris. Ini itu adalah ide buruk Inggris adalah yang paling kuat Walaupun Nelson itu Selalu menang dalam perang Tetapi jangan main-main dengan Inggris Sekutu Inggris Mengelilingi Perancis Semua Eropa itu bekerja sama dengan Inggris Kecuali Jerman <tuh> Karena Jerman juga memiliki Moto yang sama dengan Nelson Yaitu untuk menguasai satu Eropa Bahkan satu dunia Tapi itu adalah cerita yang lain Apa sih yang terjadi di Perang Trafalgar ini? Pertama kita harus tahu Perang Trafalgar dipimpin oleh Horatio Nelson Yang lahir pada tanggal 29 September 1758 Dia sukses sekali berperang dia sangat terlatih Dalam bidang peperangan Kelautan Ingat tuh baik-baik Kalau Sir Nelson ini Sangat handal dalam peperangan laut Sedangkan Napoleon hmm, Pengalamannya belum banyak loh Napoleon itu selalu menang di darat Tapi belum tentu di laut British the mother of island men, Karena British itu terkenal Menaklukkan semua pulau-pulau yang ada di Asia, di Eropa Apa sih sekarang kita masuk nih Ke sejarah di Battle of Trafalgar Atau peperangan Trafalgar Jadi, perang ini terjadi pada 21 Oktober 1805 Pada saat itu, dengan ambisi yang sangat besar Napoleon ingin menaklukkan British, yaitu Inggris ya, di sana terjadi peperangan hebat antara pasukan kelautan dari Napoleon Bonaparte dan juga Horatio Nelson. Padahal awalnya Napoleon ini sangat yakin nih yakin, gua pasti bisa, gua pasti bisa menguasai England the British man. Tetapi mereka terkecoh. Apa sih terkecoh? Mereka lengah, mereka lengah. Tahu? Karena Lord Nelson ini sangat handal, Cik. Sangat handal dalam memainkan laut, men. Gila, gila, gila, gila. gila. Di saat peperangan si Napoleon ini nggak sadar apa yang dilakukan Lord Nelson, man. Nelson membuat Kapal berjejer Untuk mengecoh Pasukan-pasukan Kapal-kapal dari Napoleon Mereka berjejer seperti benteng Lalu mereka bertahan Karena kalau dalam bentuk banteng Benteng pertahanannya lebih kuat Lalu beberapa pasukan dari Napoleon Terkecoh nih Habis itu, dat, eh, pasukan Nelson, Lord Nelson, mereka pergi ke samping-samping. Mereka klik samping-samping yang tidak terlihat, lalu mereka tembak secara vertikal, coy. Karena cannonnya bakal langsung target ke yang benar-benar kena, gitu loh. verticality nya bagus banget, gitu sampai-sampai. 33 kapal French itu hancur Padahal Nelson ini Mempunyai kapal hanya sekitar 27 gitu loh Dia bagi, dia sebarkan satu laut Trafalgar itu Yang dekat England Perang ini terjadi selama 5 jam Dan kemenangan dipegang oleh Inggris tentunya Nelson kalah Langsung deh Dia balik Ke French lagi Itu dia Makanya Sampai-sampai dia udah deh nggak mau lagi deh Gue menaklukkan Inggris Gue taklukin aja samping-samping gue Kayak Jerman Kayak Austria Kayak Itali Itu dia Tetapi Sayangnya di saat Nelson keluar Salah satu dari penembak jauhnya Nelson Berhasil menembak hatinya Menembak hatinya nih Nelson nih Dia pun mati di perang Trafalgar dengan kemenangan Semua orang menangis dan juga memujinya Maka dibuatlah monumennya di Inggris Sekian dari saya, Boy Isyora ini adalah sejarah Inggris dan juga Perancis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.